Melayangkan. Mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Dia takkan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel Penjaga Israel Penjaga Israel, Israel. Tinggikanlah nama Tuhan Dia penjagamu Dia penjagamu jaga dia penjaga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 Oh ya kan Dia penjagamu dia penjagamu Dia penjaga-mu Mulia oh, jatlah Tanpa Tuhan Dia penjaga-mu Dia penjaga-mu Dia penjaga-mu Dia penjaga-mu Penjaga penjaga Israel. Israel.